Kandungan lengkuas ini juga meliputi sumber sodium, flavonoid, vitamin A dan C, zat besi, dan beberapa semikal seperti beta-sitosterol, quercetin, emodin, dan galangin. Manfaat lengkuas antara lain, meningkatkan sirkulasi darah, menyembuhkan luka bakar, menyuburkan rambut, melancarkan pencernaan,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 Tak hanya itu, Detopar juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR163394651, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Detopar memiliki beberapa komposisi sebagai berikut: